ini insya-Allah untuk jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita untuk kita beramal, sabar, tekun, taat, baik, berjuru jadi hamba Allah yang soleh di atas muka dunia. jadi tuhan buat perhiasan di dalam hidup dan hidup manusia. Terutamanya orang-orang lelaki ni. Orang perempuan pun masuk juga. Tapi terutamo orang lelaki Allah Taala berinap Benar-benar orang nak sebut ni Jadi Benar yang dikandalki oleh nafsu belakang Ya ke apa? Berupa perempuan-perempuan Orang jatuh dia nak kepada orang Orang jatuh Orang jatuh nak kepada orang jatuh nah, Sebab tu dia jatuh cinta Dan rindu Rasa nak menikah Rasa nak duduk sekali Ada orang halal, ada orang tak halal Nak manusia ada belakang lah Nok apa lagi? Anak-anak. Harta benar yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak. Yang bertimbun ni maknanya yang, yang begitu banyak. Nah, orang Melayu kita panggil tambung. nok apa-apa setambung. Artinya adalah bertimbun. Maknanya nok emas, nok perak. Lepas tu kuda. Kuda pilihnya. Al-zamin-zamin lah ni akheta Walaupun kuda utah pun masih lagi ada. Tapi kenderaan yang Allah Taala beri kemudahan kepada manusia ni, manusia nak berlaku dah. Cuba kita perhati, kereta-kereta sutet harga lima puluh juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari Jumaat minggu akhir ataupun minggu sebelum akhir boleh rajak tahun 1444 Hijrah. Dan uh, masuk minggu yang ketiga uh, boleh dua tahun seribu, tahun 2023. Saya sedia ketah kepada kita di sini dua keratih ayat. Letak namanya bahagian orang-orang berimeh dan balasan mereka di akhirat.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.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 surah al-imran ayat 14 sampai 17 maksudnya dijadikan terasa indah dalam pandangie manusia apa tu cinta terhadap apa yang diingini nah jadi tuhan buat perhiasan di dalam hidup dan hidup manusia terutamanya orang-orang lelaki ni orang perempuan pun masuk juga tapi terutamo orang, orang lelaki Allah Ta'ala buat nampak Benar-benar orang nak sebut ni Jadi Benar yang dikendaki oleh nafsu belakang Iaitu ke apa? Berupa perempuan-perempuan Orang jatih dia nak kepada orang Orang jatih Orang jatih nak kepada orang jatih nah, Sebab tu dia jatuh cinta Dan rindu Rasa nak nikah, Rasa nak duduk sekali Ada orang halal, ada orang tak halal Nah manusia ada berlaku Nok Nak apa lagi? Anak-anak Harta benar yang bertimbun Dalam bentuk emas dan perak Yang bertimbun ni maknanya yang begitu banyak nah, Orang Melayu kita panggil tambung. Nok apa-apa setamung Maksudnya lah, bertimbun Maknanya nak no, emas, nak no, perak Lepas tu kuda Kuda pilih Kalau zaman-zaman lah ni, akheta lah Walaupun kuda utah pun masih lagi ada Tapi Kenderaan yang Allah Taala buih kemudahhe kepada manusia ni, manusia nak belakorkah? Cuba kita perhati Kereta-kereta sote harga lima puluh juta. Kita tengok, eh, tak ada keto. Buker katanya lima puluh juta tu naik lebih. Tak sabar, apa ni lebih cepat. siapa kalau lagi ke mana? Kenapa aku pun ayah bocor lima puluh juta? Anggitulah. Nah, tapi tapi ah, manusia, pasal nak kepada rura. Nak kepada lebih gotu lebih gani sebab boleh royak kat orang. Boleh. Orang nak puji dia katanya dia ni ada duit dan sebagainya. Lepas tu lagi tu hai royak katanya haiwan ataupun haiwan ternak ke dan sawah. nak kepada sat leang. Setengah-setengah orang dia suka ya keni benar bila yang ada natem-natem hak dia pega. Setengah-setengah orang nak kepada lembu, kambing, bighing, bugung. Nah, ada belakang hadiah dia mera mera ibuasa suka duduknya nate hadiah mera sana dan sawah sawah, -sawah ni iaitu kebun-kebung bendal padi bendal tu bendal ni ada belakang benar pasal ni ni tu hal katanya itulah kesenangan hidup di dunia fa hay ya zalika mataul hayatid dunya tu adalah kesenangan hidup kuam suk yang teq tirang tawon duduk hanya sekadar di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Siapa pandai catkan benda-benda hok maka orang itu orang beruntung. Bukan arti katanya suruh tahu benda-benda hok dok wayak tahu eh mah, tahu perak, tahu kuda, tahu nate, tahu sawah, tahu. Dak dak bukan-bukan. Suruh kita guna, tapi gunolah wi pandai supaya lebih berguna kepada kita manfaat. Dunia siapa ke akhirat Nah, Siapa ada harta banyak Jadi harta dia Boleh beri untung kepada dia Alhamdulillah Katakanlah Wahai Muhammad baliknya katakanlah Muhammad eh. Mahukah aku khabarkan kepadamu Apa yang lebih baik daripada Yang dimikir itu Suruh Nabi tanya orang ramah Nak kedok weh, Benar yang lebih molek daripada kau dah sebut sana lagi mula daripada orang tino orang perempuan anak-anak harta benda yang banyak gotor-goni gotor-goni banyak iaitu apa iaitu orang-orang yang apa bagi orang-orang yang bertakwa. tersedia di sisi Tuhan mereka syurga syurga syurga-syurga dah saya tulis tak kena situ alhamdulillah Tuhan suruh kita ni Ingat sokma kepada syurga dan jalan sebab boleh nak pergi ke ke syurga. Dalam syurga ada apa? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pasenge-pasenge yang suci. Maknanya orang-orang tino, tu has dia di dalam syurga, iaitunya bidadari. Allah Ta'ala sedia kepada orang-orang lelaki. Pada orang-orang tino, orang perempuan tak usah kecuk hati. Sebab Nabi ada raya di dalam lain-lain Nabi katanya Orang semua ni tu Hewak jadi gu belakang Walaupun dia mati Tak menikah Orang jatuh mati tak takde menikah Orang tina mati tak takde menikah Dia akan ada gu sikit lagi Tu kacuh kacuh kacuh kacuh kacuh Nak no, jadi ada gu ada gu ada gu Tak ada orang pasal duk sore Tak ada Lepas tu orang perempuan pun Kalau dia belaki banyak orang Dia akan jadi isteri hak tu laki sutai sekali dalam dalam dunia ni maka dalam syurga kadalah dia boleh duduk di dalam syurga dua-dua orang yang ini orang-orang hak sutai sekali jadi laki dia hak tu patu hak lepal-lepas maridah tak ada lah apa tah lagi hak cerah dan apa pasal becik wallahu alam ni ni tuhan dia nabi royak dia royak macam tu dalam dalam hadis patu dia tak ada lah perasaan cemburu nak marah Tak puah hati Atas dunia ni ya. nah, Kadang-kadang sengok-sengok bining kita Cerah dah Tapi buat tengok duduk dengan orang lain Eh, ya no, jadi comel Duduk dengan kita dulu, huduh Ha tu dah, jadi Dari hati dia gelegok Sengok-sengok orangnya lagi berdek Untuk laki baru Sebab apa? Sebab cemuru Tapi dari syurga sikit lagi, tak ada dah Perasaan cemuru, tu have where habis Duduk di dalam syurga ni hati cuci hati yang baik. Alhamdulillah, nah. Dan pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah. Allah Taala redha semua tiap-tiap orang sebagai hambanya yang dibalah boleh duduk di dalam syurga. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapa tu? Wallahu basirun bil ibad. Siapa dia al ibad? Ha ni? Kalau dia Tanya ataupun soalan Siapa dia Al-Ibad Iaitu orang-orang yang berdoa Saya nak minta Nana-Nana-Nana-Nana nana cuba Tengok di dalam surah Al-Imrah Imran Bagi orang yang duduk titan dalam Facebook Iaitunya ayat yang ke Al-lazina yakulun Orang-orang yang selalunya menyebut Sebut apa tu? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina minta we ngapa hari ni pagi hari jemaat Panak yang doa yang kita ngapa saya tak rasa tak sampai 5 minit. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya itu gapo? Inilah hamba-hamba Allah Taala yang sebenar, iaitu nya orang-orang yang berdoa ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Dan lindungilah kami dari azab. Daripada azab api niakur. Kita, memang kita yakin katanya kita berimeh dengan Allah. Dan kita, kita ada dosa. Bila kita ada dosa, Allah ta'ala dia buka puluhnya seorang kepada kita, suruh kita istighfar, suruh kita bertobat. Maka kita minta dengan Allah. Faghfir lana dhunubana. Ampunkanlah kepada kami akan dosa-dosa kami. Patuh lebih pada tu lagi. Waqina'adha banar. Waqina'adha banar. Supaya kita ada doa ti'a-ti'ahri. Rabbana'atina fi'l-dunia' hasanah. Wa fi'l-akhirati' hasanah. Waqina'adha banar. Orang ada apabila Allah Selamat kepada dia Dia tak masuk ni aku Katanya orang tu dia boleh masuk syurga nah, Nak minta Ngapa belakang ni doa ni Lepas tu Allah tak ada Raya lagi sifat orang-orang orang yang baik Berapa Juga orang yang sabar. Ni sifat orang molek belakon ni As-sabirin Orang-orang yang sabar. Wasadiqin. Orang yang benar. Orang yang tak pandai nak buat maksiat. Tupuh pasal nak buat maksiat. Padahal dia ada peluai, boleh buat maksiat. Tapi dia tak buat. Itulah orang yang benar. Benar hati, perbuatan, percakapan. Zohi batin dia boleh. Dia jujur, dia baik. Inilah kita nak tengok masyarakat kita. Masyarakat yang seperti mana Allah Taala waya as-sabirin dah orang-orang yang sabar orang-orang yang benar orang yang taat al-qanitin iaitu orang yang selalunya taat kepada Allah siang malam hidup dia wong jon dia tu wong molek tak ada penuh walaupun sikit sama ada di, dengan diri dia dengan Allah dengan sesama manusia lepas tu orang yang bersedekah hartanya wal mutasaddiqin Eh, okay. wa almunfiqin orang yang nafkah harta benda dia tak ada rasa berat untuk dia sedekah sikit sebanyak 20 kok 50 kok 100 kok dan sebagainya we ada we ada semua tiap-tiap orang we ada sikit sebanyak yang Allah Taala beri rezeki kepada dia dia dia beri sedekah alhamdulillah saya <tuk> tengok dalam satu klik satu klik ore okay, buat di Amerika tengok dalam Facebook ore nak nak photoshop ore ore nak photoshop ore ada sore tu ore okay, duk pukul gambar dia la dia pergi mano ore okay, pukul dia duk dalam team ngah tu dah dia bawa pay bawa bawa bawa bike duk dalam bike dia tu duit belakang. Duit dolar belakang pergi pak dia pakal dia pakal pasal cema dia pergi minta duit dengan orang minta duit tak ada kau boleh sedolar nak makan setengah-setengah orang okay, hamak dia okay, okay, okay, okay. hamak pergi jumpa pulak dengan orang lain jumpa-jumpa pergi jumpa. jumpa dengan orang miskin dia minta sedekah orang kulit itak dia minta sedekah Orang ni nanti tanya. Mungkin tak ada duit kau nak ui kat aku. Aku nak maka $1 ya pada. Orang minta sedekah tu, ayat katanya. I have only, only $2. Aku ada hanya $2 ya. Tak apalah, dia menak. Aku nak ui kamu. Mungkin $1, aku $1. Nak ayat katanya, orang miskin tu ada dua dolar, ia jang lagi, wui kepada orang ni, sedolah, bila dia wui, pak, dia cuik orang, mis, orang mitok sedekah, nak tengok, nak tengok klang tu, no. klang dok pukul, Alhamdulillah, dia tu buka pay dia, dia bui, lebih kurang seratus ribu dolar, kepada orang miskin, duit sepek, duit seratus-seratus dolar seratus belakang dia bui, bila geruk, Ambil ui kepada orang miskin Mung jangan minta sedekah dah hari ni Aku nak ui kepada mung Seratus ribu dolar Masya Allah orang miskin Oh my god Teriak lalu dah Ha tu nak no, ayat katanya Dia ya, nak no, uji orang okay. Katanya Nak no, ui ke okay. tak Sebab tu lah Kita pun we ada Sikit sebanyak Benda yang kita bui kepada orang ni Niat lillahi ta'ala Akhir sekali Wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar. Iaitunya orang istighfar belong pada subuh. Kita pun we hidup. Hidup kita ni welan recakan kita belong pada subuh tu kita bangun siap dah. Semaya tahajud dah. Semaya witai dah. Zikir belong pada orang nak ba subuh tu Astagfirullahalazim azim wa astagfirullahal atubu Siap dah itulah orang Islam. Alhamdulillah nah, Sekadar Sekadaan inilah untuk pagi hari ini. Lepas tu, ketah ni patu kertas ni nak pergi baca sendiri nah. Ada lagi huraia yang saya tulis, rekah tafsir, patu ada ayat lagi alik bawah sebagai orang-orang yang beriman, orang yang berjuruh, orang yang baik hidup di atas muka dunia. Allahumma wa salla Allahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum wabarakatuh.